Andai ku tahu, Andai tahu, Kalau udah kok. ada. Ya. Hey. yang jadi oh, Semangat banget teman mas I was at Jangan Yang penontonnya enak. Bro. Pada sambung semuanya enak, enak. Sombong-sombong aja. Emang sih sombong ya semuanya. Jamuori kita enak, enak. bisa loh. Bisaan. Ada mau je? Ada mau je? Iya, pada menjilat, menjilat semua. Para enak, enak. Sepang Terakhir Semua aja ya. <laughs>